Roh hijab wae tak menarik komentar. Waen alak kina wajahat kai rozet. Uweku dicek ya sering mangan tambodu. Mulai cilik sudrungnya jadi santri ya sering selamat kok santet. jaman ruken rung mondo ya nyataane urip nganti mondo. Masun jaman rung rong ngaji rung roh hijab ya kok urip nganti ngaji nih tegalerdo. Ini bareng ngaji roh hijab dek saya gigi samanane ures perkoro tolak santet deh mandi. Nyalanin santet tu raman. Di motor hijab kok nyataane orang mati. <tuk> melar jari hikam justru sampai kue dongo malah jadi musrik tak bayunin duno jadi kesana kau zaman kau orang wisau dongo ya wis mangan wis ya zaman kau orang wisau dongo ya sering selamat tapi bareng wisau dongo dongo aku tuh selang buntu ini santai mati zaman kau orang wisau dongo ya selamat itu nujul nolak nah, apa bertanya oh melar jari hikam naik budget ngabu ilmu panawe nala kasih nawajrat kairo doa tuh itu yang dibipas Allah ngeresak kekuin kayak aku ini misalnya risik ada ngapal koran, ada ngalim ada ngurik, ada mangan, ada ngompe ada seneng untuk nikmat bareng saiki, apal koran, ngalim tidak seneng ada pengaruh, dicucuk orang tidak diseneng sih, sama orang dicucuk orang itu seneng seneng ngelayangan itu seneng gak ada yang manduk, seneng. ya itu gali orang suga, bintu, anak anaknya yang mau orang anakku dolanan yang mau orang seneng cacil, dolanan batir itu seneng dolanan bintu itu seneng ini kena buah, eh, kena buah, eh, eh, eh, eh, seneng, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Zaman eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, nuruti eh, eh, eh, pak, wong dicucuk. Barang jadi kiai, saya kurang, mulang tenang, boleh gratis. Ya. <SILENGALAN> <SILENGALAN> ah, itu tak buatan, Itu tak salah. <SILENGALAN> Lihat iya, kan, zaman jadi santri, dengki kibit yang mapan, mereka terdiri di tebing. Barang jadi kiai, Thomas E. Rataru, gue serayu try untuk begitu, lebih saya dalam hal ini militer, pulau-pulau kan? ini Pangeran Kak Nongko, arti Simbol Soonguni, Usobeng Selamat, Ilaman, atau Bobi Golden. Iya, Iku Sobeng Simbol Selamat, Uang Singati, sing Ni Selamat, Titik. Lalu Bapak Kulon, Nabeu Ngangon, Nabeu Ngil, M. G. M. Bapak Sederhana, Bapak Ibu Raka Wulani, Obwo. Ibu Yuka Wulani, Obwo. Birok Birok Birok Birok Birok Birok Birok Birok Birok Birok Birok Birok Birok Birok Birok tetapi nah, bukan belum ya, oke, Pak Rohana. Duh, yang merdeka ini Rahmat. Oke, coba tutup dulu. Rahmat, roh, sholat. Malah, itu murah, roh, dua, tipe ini terus, saat ini nih, tahun Ini masalah, masalah tauhid Saya makanya kadang kita kita harus tahu masalah tau kan imam gue cari nyontek orang tau kan nganti kajin di nabi dikejut untuk rasulullah itu tap apa kau peguang dikejut rasulullah setelah jadi nabi orang mengunsurkan hal itu karena isroh karena tahan bersifat hiro karena beliau sering nyepi nih dua hiro ya tapi seingat beliau nyepi so. kenapa ketika orang geliat rusak Pak rasulullah deketan dengan setelah beliau jadi Rasulullah, beliau baik karena ada panduan Jibril, tapi sebelum Rasulullah baik karena apa? Ya karena Iraknya tua kan? Yeah. Ya kok ada, kok zaman kuih remuk Roh Kihidip, gue kok selamat. Nanti juga ya, mau tengah merambun-rambun, gue gak santet. Tapi bareng Roh Kihidip, sawangan ditolak, bela ya, lewat apa? Jijik. Memang ibadah cuma beberda ni uang, belok. Lagi susum sum santet, kita gue bentengin gue jijik. zaman remuk, Roh Kihidip, gue gak kok selamat, wajarlah turu yo ngorak orang duno, ngorak Bismillah rohpo, dudetangi, ya berlama-lama bersarapan tak segoa teh, tapi bareng roh hijab turun agak model hijab sama nih ke aman, eh bareng roh suro malah tir, cara hikam gue ubi, bareng roh agro mau ke malam apa? Tir, lalu nguruh bielun apa sebenernya faktornya taklud sila, artinya karena kita mencintai Allah tentu apa tidur nyebut Allah, pagi turuh nyebut woi itu bukti kita makhabat sama, sama Allah wala ya. dina amanu asatu hubal sebab itu doa resmi kau tajin Nabi ya betuluru rajuk selamat ya mau cebut tangan mengenai untuk betuluru biar ya, asli si kerjaan kau tajin Nabi mau ya. Allahumma bismika ahya ya kamu tuh orang orang tujuh selamat gusti ya mari ya, turu mari udah begini dengan bismika ya bismika ya. dengan nama Engkau pulau udah ya, biar pulau turu Engkau tanggung ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ikuti, ya, kenapa? Dalam amatan, apa ilahin? Ramah, tunggu mau turu Kunci, karena tak dalam keadaan tidur, maka jaga lampu heran, Pak. Kompan-kompan tetap, Pak. Lebih kurang, Terima waduh, mari nasiri lain joko siri. Dukanya jujur, kau pernah dapat tak turun? Apakah dapat mulai saja ke orang tua? Dalam hal siri, kamu kayak malah musik apa aku <tus> akan nanti aku akan nanti aku akan nanti aku akan nanti aku akan tidur maka jaga nanti aku akan nanti aku Apa nanti aku akan nanti juga akan nanti aku akan nanti aku akan nanti aku akan nanti aku akan nanti aku akan nanti aku akan nanti aku akan nanti aku akan nanti aku akan nanti aku akan nanti aku akan nabi aku akan nanti jadi, nabi itu selalu milih kata untuk nabi, untuk Saul, ullah ngomong ngakuin keberadaan Allah, tidak lebih dari itu. Mulai dengan ini, dingin-dingin Allah, gimana bisnika? Bismika. bisnika. resmi roh sini, uang sampai mati, Iku Ikuha, akal-akal, walaikul, mak, uang sampai mati, kau tunggu husnul khotimah. Udah ada di hati suka, uang sampai mati, kau tunggu husnul, khotimah. Akhir definnya Nabi mangka na akhiru kalami ilah ilah ilamwa ila ada kolak. Jangan. Sebagai riwayat mangka na akhiru kalami awu ada kolak. Kita hidup dan mati sementing apa nih keberadaan allah tuh nggak Nah kenapa Nabi tidak ngajarkan dungo? Dungo iku Jadi, ya allah, wanit, itu mari grogi. Jadi nggak kaki setel mati. Gak buat parik suhut makan wangit gitu suhut ini. Rambut tirus gak nyaman juga. Jaluk jaluk tenang kok nangkati sembata ini kan malah pikirannya. Kapan harus muli Allah kan? Nrogoti suara, kalo itu penting jenengan pasti Allah. Zaman kulo udah wujud ya jenangan nggak tahu, mati jenangan nggak tahu ke ulet ya jenangan. Makanya bukan Allah, Allah la ilaha il. Kenapa Rasulullah tidak mengajarkan doa bersama timah? Tak tapi mati. Ya karena itu riska. Bukan berarti doa belenda ini tapi kenapa tidak? Makanya nih goni hati suka cerita mau mangka anak asyura kalamilla ilahiluud terhalal. Ini penting kalau peringatan di sini. Merkod bener hikam, jangan pepeh gweh terus doa. Gak usah iki keyakinan enam selamat merkodu. Eh, cina rasuk juga gak usah duha. Lagu ya, saya keyakin juga merkoduha. Zaman berung suka ya wes suka. Sedulur ini duha, si di terus duha itu duha. Saya gitu barang itu duha keyakinannya juga merkod sering duha lagi ayu sini cuaca terus iya orang duka duka duka ini duka ya duka alam jenengan waktu duka ya jeneng, ewal ya duka, ewal kabeh, mulai waktu duka mulai selamat oke jenengan. Kegaraan baik jenengan wal ijazah kala Isma. Isma juga. Itu kan muqnu jodoh. Ketapa semuanya di bawah kendali Tuhan itu saja. Allahumma inkana rezeki filsafat. Kalau rezeki kuroteng langit jenengan turunno. Itu nak sing duma wong tauhid. Hanya punya perasaan, dan Gusti rezeki kuroteng langit sing sonurono jenengan. Nak sikesing sonar tehno jenengan. Oleh lembaga rahat genap sih. Pasti dakwah kan rodo. Hai, perkara itu. Rumah istrinya, Kang Ivar, kemarin kono. Sajari yang kuat itu tahu itu Uyumukabimainaduha Al-duha uka wal-baha Al-baha uka wal-jamala Wal-kuatah Wal-hizatah Izzatuhka wal-hizatah Itu apa? Allahumma ingka al-rizki bersama Itu artinya sudah negosi Al-rizki kurau di langit Yang bisa nurun dan namung jenengah Nak sidik yang bisa ngakain namung jenengah Nak elak yang namung Yang sakit yang sakit Dan namung jenengah Ya tapi Nabi duha kan ngira itu merasa sangat penting, penting akai dan sike, ada di akai. Nah, tenang, ketarane apa juga yang benar dan namanya keliru. akhirnya juga di kiri itu, karo-karo. Makanya ada coro ting arang singkong. tahu,